Halo makhluk bumi, ketemu lagi dengan gue, <guluh> ipang goblok Kali ini gue akan berbagi keseruan buat teman-teman semua ada di channel gue. Dan buat ones kawan yang baru gabung di channel gue, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Thank you and love you,